Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya. Baiklah bersama sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini tentunya Alhamdulillah kita mengucap syukur para sahabat ya sebelumnya untuk rangkaian acara Gunduh Mantu hari ini dari awal acara hingga akhir acara tentunya diberikan kelancaran kemudahan persahabat, ya Alhamdulillah kita merasa bersyukur tentunya. Semua prosesi acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar Ini berkat kekompakan dan tentunya doa yang selalu kita panjatkan Untuk demi kelancaran acara Lesti dan Rizky Bilat Kita lihat para sahabat lihat di momen spesial acara malam ini Tentunya ada momen spesial dari Alasti menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Suamiku untuk disuguhkan kepada kakak Rizky Pilar yang tentunya sudah menjadi suami dari Alasti kejarah persahabat ya dan tentunya dari Alasti menangis persahabat yang meneteskan air mata ketika menyanyikan lagu tersebut, masya Allah dan ada ungkapan rasa. Yang tentunya diutarakan dari Dedek Lesti terhadap Kakak Rizky Bilar Tentunya persahabat ya, kalau Dedek nangis pasti emak ikutan nangis juga ya Ampion, persahabat ya tuh ada komentar yang diberikan ya Luar biasa tentunya nangis Dedek Lesti menular kepada emak yang selama sahabat ya mudah-mudahan Rumah tangga Dedek Lesti dan Kakak Bilar selalu diberikan kebahagiaan untuk berikutnya juga para sahabat kita lihat. Yang mana sebuah momen juga yang kita dapatkan para sahabat ya. Tentunya daerah Alasti dan Kakak Bilar ini menyampaikan dan menyebutkan ketika ingin tentunya via Zoom bersama Little Lovers para sahabat ya. Ada sebuah kalimat di sini Pilar dan Lesti mengatakan Leslar itu bukan hanya fans Tapi keluarga bagi kita terharu Terharumah sahabat ya. Mendengar ucapan yang tentunya Disampaikan langsung dari Lesti dan kakak Rizky Pilar Menyebutkan Laslar itu bukan hanya sekedar fans saja Tapi sudah menjadi keluarga bagi Lesti dan Rizky Billar. Ini Masya Allah banget persahabatnya semakin bangga Dan terharu bahagia kita mendengar ucapan yang langsung disampaikan dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung dari Lesti dan kakak Rizky Bilar untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ada ungkapan spesial tentunya dari kakak Bilar ini dari hati kakak Rizky Bilar untuk DDL di persahabat ya Masya Allah luar biasa saling memberikan ungkapan isi hatinya persahabat ya untuk masing-masing mendapatkan kebahagiaan dari pasangan persahabat ya DDL SD Ungkapkan isi hatinya kepada kakak bila Dan sebaliknya Mudah-mudahan rumah tangga mereka Selalu adem, selalu bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang Yang tentunya syirik persahabatnya. Untuk berikutnya juga Kita lihat ada sebuah kabar Spesial juga nih dari Ivan Gunawan, persahabatnya, kembali mengunggah sebuah postingan momen Dedek Lesti dan kakak Bilar, pasabatnya di acara malam hari ini. Ini ketika Dedek Lesti menyanyi, persahabatnya, Masya Allah, memakai gaun yang sangat wow luar biasa. Ini tentunya rancangan dari Ivan Gunawan Congratulations persahabat ya untuk baju yang dikenakan oleh Dede Lesti dan Kakak Bilar Memang luar biasa keren persahabat ya Kita bangga dan kita bahagia sekali bahwa Dede Lesti kejora Tentunya dari awal acara pernikahan mereka desainer-desainer terhebat di Indonesia, luar biasa semakin salut dan bangga kepada idola kesayangan kita ini dukungan dari Ivan gunawan sungguh luar biasa juga persahabat hingga ya. banyak sekali komentar positif dari para sahabat Leslar yakni dari akun HP Kentang Kota Sultan juga mengatakan mewah katanya tuh persahabat ya, begitu mewah baju yang dikenakan oleh DDLSD dan Kekamilar ini adalah baju yang Gunawan. dan berikutnya kita lihat juga komentar lain dari akun Maharani Kemala mengatakan gila sih katanya tuh persahabat ya memang kanyangka banget ya buatan baju dari Van Gunawan untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggahan Mama spesial yang kita dapatkan di acara malam hari ini juga Dede Lesti tentunya video call bareng Diva Malaysia persahabat ya yakni Datu Siti Nurhaliza Masya Allah keinginan Ida Lesti terwujud persahabat ya Datuk Siti adalah idola Lesti Kejora dan langsung dihadirkan persahabat ya video kelangsung Masya Allah dan tentunya Datu Siti Nurhaliza menyanyikan tentunya lagu untuk Dede, Lesti kejora semakin bangga dan selalu dukungan dari orang-orang hebat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan selalu bahagia untuk rumah tangga Lesti dan Rizky bilar. Selanjutnya, juga bersahabat ya, dukungan kita. Lihat juga dari Kanata Reza, masya Allah. Alhamdulillah, bersahabat ya, menepati janji yang tentunya diundang waktu ketemu di mall. Bersahabatnya, masya Allah, alhamdulillah hadir. Di Bandung, bersahabat ya, ada postingan foto nih luar biasa bersama pasangan pengantin baru Deddy Alasy dan Kakak Bilar. Ada kalimat caption yang dituliskan juga ini doa yang tulus diberikan. Semoga selalu Allah jaga dalam kebaikan Allah limpahkan keberkahan Allah jadikan keluarga samawa Yang selalu bersama Tidak cuma di dunia Tapi nanti sampai kampung akhiratnya Allah Dan Allah hadirkan keturunan Yang soleh serta soleha Amin Masya Allah persahabatnya, Ini doa terbaik Tentunya diberikan dari kanak Reza Untuk DDLST dan kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan doa terbaiknya Dijabah di terkabul persahabat ya dan mudah-mudahan relasi dan kekabilar secepatnya bisa mendapatkan tentunya keturunan Leslar Junior nih persahabat ya yang tentunya diidam-idamkan ditunggu-tunggu oleh fans sejati dari Leslar untuk berikutnya kita lihat juga persahabat dari Unggahan gasnya Bang Putra nih, masya Allah ini juga salut dan bangga kepada Bang Putra yang selalu setia dari awal acara selalu datang selalu hadir. Tentunya memeriahkan, mendukung, mensupport, mendoakan yang terbaik juga untuk kakak dan dedek Masya Allah, Pak ya kakak Bilar sampai tersenyum bahagia kaget ya Tentunya baru tahu Bang Putra Siregar dan Kak senti ini dari mulai acara selalu hadir Masya Allah, Alhamdulillah kata Bang Bilar persahabatnya ini saudara banget nih katanya Mudah-mudahan selalu hubungan Rat suatu selatuh rahmi dari antara Bang Putra dan Kakak Rizky. Bilar berikutnya, kita lihat juga persahabatan dukungan diberikan dari Syahrul Gunawan. Wasabat ya, ini adalah bupati Bandung nih, Masya Allah. Luar biasa, turut hadir di acara, ngunduh mantul, Leslar. Persahabatnya malam hari ini terlihat bahagia nih, Masya Allah. Kepada Allah, kita juga melihatnya sangat bahagia dan bangga. Tadi siang tentunya Kang Emil, Bapak Ridhan Kamil, selaku Gubernur Jawa Barat Ini hadiri acara ngunduh mantu juga persahabat. ya Dan di malam hari ini tentunya Masya Allah orang-orang hebat juga datang Salah satunya Bapak Syarun Gunawan persahabat yang luar biasa Ada sebuah kalimat doa juga ini dituliskan lewat caption Selamat untuk Dede Lesti dan Bilar, langgeng terus, bahagia, salawasna, amin. Barakallah, masya Allah, persahabat ya. Tentunya doa terbaik dari Bapak Syahrul Gunawan mudah-mudahan diijabah, amin, ya robbal alamin. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada momen special cute ya yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita nih. Perhatikan, simak baik-baik ya. <gum> Ini cute banget persahabat ya. Bagi para jomblo Tentunya harap bersabar Biasanya kalau sakin malam tuh Cobaan untuk para jomblo itu semakin berat Masya Allah kita lihat ya, dedek Lesti digendong oleh kakak Bilar. Melihat momen seperti ini, kita merasa bahagia dan bangga kepada Lesti dan Bilar. Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua fans sejati dari Lestlar Lovers. Mudah-mudahan untuk rumah tangga selalu diberikan kebahagiaan. Kemudahan kelancaran apapun yang dilakukan oleh dedek Lesti dan kakak Bilar. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya. Mudah-mudahan ada kejutan baru, kejutan bahagia yang kita dapatkan. Tentunya, jangan kemana-mana bersama. Ya Dia tetap stay tune terus. Mungkin ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Semoga berkomentar, bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.